Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys apa kabar kalian semua saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat karena kita sudah melewati lebaran nah mungkin yang saudara saudara di Indonesia Jadi channel youtube aku ini, channel youtube Kuliwan ini guys, dibangun itu dari tahun tahun kemarin, setelah gagal aku juga monetisasi di tahun kemarin juga itu di channel yang satunya lagi. Lalu aku tanpa putus asa juga, aku bangun lagi channel youtube yang baru, yang namanya sekarang itu Kuliwan84. Nah, perjuangan ini mendapatkan subscribe 1000 dan juga jam tayang 4000 itu bukan segampang membalik membalik telapak tangan karena saya bukan artis jelas tidak ada penonton yang minat ke konten saya apalagi konten saya tidak terlalu berkualitas sehingga kaste ataupun oh, audiens tidak terlalu mampir ke channel youtube kuliwan namun setelah Hari demi hari aku berjuang mencari subscribe ke sana kemari dengan minta uh, subscribe ke teman sesama youtuber juga. Nah, di situ aku dapat subscribe mungkin lebih dari uh, 700. Lalu ada beberapa kurang lalu aku beli. Ini aku cerita ini video saya ini guys aku mau cerita perjalanan youtube ini bisa ter, bisa sampai dimonetisasi. Lalu kita, saya juga mau review hasil daripada dolar ini dan ada masalah apa sih. Mungkin aku sering bertanya kepada teman-teman oh, minta bantuannya channel, channel youtube ku, dolarku sama sekali tidak masuk dan let down banget dan juga malah hilang. Dan apa penyebabnya aku ke sana kesana kesini kemari minta tolong minta bantuan dengan teman-teman minta review mana bukti, gimana caranya nah sekarang kita akan review oh, anu ini oh, youtube studio saya langsung ke channel youtube saya ini kita akan lihat oh, beberapa tanggal berapa saya diterima monetisasi dan tanggal berapa itu dolar ada masuk kemudian hilang lagi dan penyebabnya apa saya pun nggak tahu. untuk itu saya akan review saya akan review dan teman-teman bisa lihat nah mungkin salah satu teman-teman yang lihat video ini ada mengerti penyebabnya apa saya minta banget minta tolong untuk diberikan komentar di bawah penyebabnya apa beberapa oh, konten lain youtuber lain memberikan tutorial ataupun memberikan oh, hal sama video yang sama dimana ada oh, dolar menurun dolar hilang segala macam itu memang aku pelajari se secara detail saya nonton berkali-kali dan memang penyebabnya itu mungkin kesalahan daripada saya dimana saya akan nonton video sendiri dalam wifi yang sama dan juga mungkin teman-teman yang ikut nonton ke Video saya juga mereka pakai VPN, saya juga nggak ngerti. Ya, intinya saya juga tidak menggunakan VPN karena saya kurang paham juga itu. Mungkin ada, ada, ada salah satu teman yang memakai, nonton video saya pakai VPN, saya juga nggak ngerti. Lalu mungkin apa penyebabnya saya pun nggak tahu. Sekarang mari kita saja kita lihat ini YouTube studio saya. Supaya teman-teman itu bisa nonton, itu kan sering aku minta tolong sama youtuber-youtuber yang sudah berprofesional lalu saya minta tolong apa sih gimana nah mereka minta screenshot dulu mbak screenshot dulu nah sekarang jelas-jelas ini video kali ini saya mau review itu Oh YouTube studio saya penghasilan pendapatan saya Nah apa sih penyebabnya kalian pelajari aja tolong jika kalian paham tolong berikan komentar di kolom komentar ini guys ya Nah sekarang kita mulai aja lihat videonya jadi saya akan buat oh screen layar, layar screen dan kita akan lihat pertama sekali saya akan masuk ke channel YouTube saya seperti biasa. Ini apakah sudah merekam? Oh, udah. Oke, okay. ini sudah direkam ya, guys. Lalu misalnya sudah karena saya kalau belum ini nah pertama sekali saya akan masuk ke youtube saya lihat itu youtube saya dan ini adalah ini saya sudah menggunakan hp satu guys jadi hp ini satu spesial hanya untuk menggunakan hp itu dua jadi motorola jadi sekarang ini motorola ini saya jadikan hanya untuk uh, konten nah kita masuk ke channel youtube saya ini guys jadi, channel Youtube saya ini aktifnya, ini dia, tunggu. Nah, jadi aku bergabung ke channel Youtube, ke Youtube ini adalah pada tanggal 18 Juni tahun 2021, aku bergabung. Nah, tanggal, eh, tanggal 18 Juni itu tahun 2021 itu, dimana channel Youtube saya yang satu itu gagal. Gagal monetisasi, di mana aku kurang nyambung juga. Aku tergesa-gesa, kurang juga meminta pertolongan dengan teman. Lalu, aku buat akun yang baru lagi. Nah, ini dia, yaitu Kuliwan. Jadi, Kuliwan ini, guys, di, saya bangun itu dari 18 uh, Juni tahun 2021. Kemudian, saya dapat. Uh, persyaratannya yaitu subscribe-subscribe seribu dan jam tayang 4.000 lebih itu saya dapat itu tiga bulan setelah monetisasi ini, setelah diterima monetisasi, jadi aku tuh memang banyak kendalanya tidak diterima langsung, aku monetisasi jalan sendiri, oh mandiri sendiri belajar sendiri tapi aku gagal dan aku beberapa kali minta tolong kepada teman-teman mungkin ada yang melihat video ini dan juga pun mereka menyerah lah nggak ada yang nggak bisa mbak nggak bisa oh di, di mana di situ mengatakan bahwa itu dua, dua channel YouTube eh apa itu akun akun apa namanya itu akun akun google adsense, kamu punya duplikan macam-macam, padahal aku gak punya guys jadi aku dulu punya pu, punya pun itu sudah di di benet sama youtubenya nah singkat cerita, aku tuh masih berusaha-berusaha, lalu ada datang salah satu adik juga youtuber dan dia membantu saya untuk mem mengerjakannya secara ikhlas dan aku serahkan passwordnya dengan dia berusaha kerja juga itu tidak gampang, dia berusaha dan kemudian tanggal dua ini kita masuk ke ininya lalu tanggal 2 sekarang kita google chrome ini dia google chrome saya ya guys kita akan lihat ke dalamnya itu apa sih masalahnya mungkin teman-teman bisa pelajari jika kalian tahu tolong komentar sedikit saja di kolom komentar nah kita keli, kita lihat ya ini. ini adalah sudah google chrome aku itu Ya sudah, apa itu YouTube, YouTube Studio? Nah, kemudian, dari aku mendapatkan, oh, persyaratan YouTube itu tiga bulan, setelah monetisasi, sebelum monetisasi ini ya, berarti, oh, sekarang bulan April, Januari, Februari, Maret, April, berarti Januari, Februari, Maret, April. Jadi aku itu bisa terima. Jadi aku monetisasi itu. Jadi aku dapatkan oh persyaratannya untuk ke youtube itu bisa diajukan monetisasi itu dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Dari bulan Februari. Jadi aku aku sudah ada sudah mencukupi untuk persyaratannya malah lebih subscribe. Kemudian jam tayang juga lalu aku ajukan monetisasi dan gagal dan gagal gagal terus dan minta tolong tunjangan kemari lalu adalah salah satu adik yang menawarkan untuk bantuannya bantuan terhadap saya lalu saya serahkan passwordnya semuanya dan dia itu berjuang juga sampai saya sudah ya udah deh Kak, mungkin belum rezeki saya di situ memang saya udah kayak kayak pasrah lah tapi dia dengan izin Allah kunfayakun bisa dia selesaikan tanggal 14 April seperti ini yang kalian lihat ini tanggal 14 April tahun 2022 aku diterima monetisasi dan Google Adsense pun sudah aktif kemudian Kak oh, kamu sudah diterima monetisasi tapi hati-hati jangan kotak-kotak karena saya memang kurang juga memahami dalam YouTube ini terutama di dalam-dalamnya ini guys lalu aku di aku udah memahami begini belak-belak aku udah diterima kemudian YouTube sudah keluar sudah keluar itunya apa namanya itu pemberitahukan pemberitahuan bahwa unit notifikasi yang penting bahwa selamat datang di program partner YouTube Anda bisa sudah bergabung menjadi salah satu partner YouTube konten kreator nah saya sudah bahagia saya senang dan ber, berarti oh, saya diterimanya itu guys Dar, jadi aku itu diterimanya itu tahun eh diterimanya tanggal 18 April tanggal 18 April itu aku sudah diterima udah keluar itu dan videoku semuanya itu sudah mulai diaktifkan untuk iklan jadi video semuanya di, kita daftarkan aktifkan iklan dirapikan sama adik itu semuanya dirapikan, dan aku tanggal 18 itu aku mulai untuk mempelajak menonton video itu guys, aku mulai menonton videonya, dan itu tanpa se memang benar-benar aku nggak tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi, aku punya HP itu ada empat sekarang dan ada tiga sebelumnya itu. Di dalam HP itu ada beberapa akun Google AdSense. Di mana aku bisa login ke YouTube. Nah, setiap aku upload video, aku ulang nontonnya pakai WiFi yang sama. Walaupun HP-nya beda, tapi wifi nya itu sama memang tidak boleh guys. Jadi, kena spam sama YouTube. Nah, dari tanggal 8... April aku tuh menonton terus menonton sampai dua hari kita masuk ke analistiknya ini adalah analistik uh, komentar ini dia kita masuk ke analistik penghasilan saya sekarang kalian lihat guys ini adalah ini adalah di dalamnya kita kotak-kotak ini di dalamnya ini seperti yang kalian lihat ini, ini adalah beberapa video saya jumlah video saya belum terlalu banyak memang saya uh, tidak begitu uh, konsen untuk uh, buat konten sekarang kita masuk ke pendapatan ke pendapatan, nah sekarang pendapatan saya pendapatan saya ini udah tanggal 6 bulan Mei bulan kan tanggal 6 bulan Mei sementara aku itu diterima monetisasi itu jadi partner itu itu pada tanggal 18 bulan April dari tanggal 18 bulan April sampai tanggal 19 bulan April aku terima dolar masuk dolar itu guys masuk dolar dolar di estiminasi itu pendata, pendapatan saya itu delapan del 35 sen itu selama dua hari eh, selama dua hari lalu aku mulai lagi mungkin youtube belum begitu ngontrol penonton itu dari mana saya dapatkan dolarnya kok bisa masuk dengan secepat itu uh, tanggal dari tanggal 19 ke tanggal 21 masuk lagi jadi satu dolar satu dolar di inti di, di estimasi itu aku dapatkan satu dolar kemudian di, di rpm dapat itu sa, dapat itu eh, 50, 54 sen di rpm penghasilan rpm kemudian di cpm aku itu dapat 6 dolar eh, 6 dolar jadi lebih cepat loh naiknya itu pada waktu itu penghasilan aku baru, itu baru empat hari ya, empat hari dapat satu dolar, kemudian CPM ini cepat naik dapat enam dolar. Di CPM itu penghasilan pembayaran untuk iklan, jadi teman-teman sudah tahu ya, ini adalah CPM, dan ini RPM itu sekarang kan sudah tiga, tiga sen aja. Kemudian ini penghasilan saya estimasinya cuma... Satu sen Dan ini kita lihat ya Dalam satu sen ini eh, Kita lihat ini Ya Lalu Kita lihat sekarang ya mana sebelumnya setelah saya monetisasi Lalu saya nonton video saya sendiri Dan juga minta bantuan dari teman Dari teman-teman kesana kemari di YouTube, Sama youtuber juga Empat hari Saya dapat itu satu Satu dolar lima puluh delapan di penghasilan diestimas diestimasi di diestimasi di, di di di itu dapat satu dolar 58 puluh delapan lalu diramnya ini di RPM ini di di RPM ini dapat itu satu dolar 60 sen lalu di CPM ini di CPM hasil berbasis pemutaran menurut iklan pembayaran iklan saya itu dapat 8 dolar 8,8 sen itu saya dapat sebelum itu hilang lalu itu sudah 4 hari dapat itu lalu dari tanggal dari tanggal 21 ke tanggal 22 naik lagi dolar menjadi satu dolar 1 dolar lima puluh delapan dolar koma sen itu diestiminasi di, diestimasi penghasilan pendapatan saya dan cpm naik jadinya itu delapan koma sembilan sen begitu naiknya itu itu lebih tinggi pembayaran itu oh, daripada basic Oh, iklan, tapi dolar masih satu dolar lima puluh dan itu berarti dari tanggal 18 sampai ke tanggal 22 Lalu, tanggal 22 itu bulan April itu sudah membeku, tidak ada masuk, tidak masuk dolar, guys, tidak masuk dolar. Lalu saya oh, masih berusaha untuk nonton, nonton, nonton, nonton, sama sekali tidak masuk. Tanggal 28 tanggal 28 malah dolar yang saya dapatkan itu tanggal 27 dolar yang saya dapatkan itu satu dolar 1 dolar 58 sen itu menurun menurun jadinya 30 sen dolar diestimasi turun jadi 1 dollar itu hilang jadi 30 sen lagi kosong 30 sen koma 30 sen lah 3 sen 30 sen lagi tuh ya 30 sen lalu di STD ini di RPM ini kosong di RPM kosong uh, di RPM masih sih masih masih ada lalu di CPM itu masih utuh 8 sudah 8,8 sudah turun 1 sen. 8,8 sen uh, dolar dan masuk tanggal 28 bulan April itu semua jadi kosong. Tidak ada sama sekali guys. Jadi estimasi ini kosong. Dan juga RPM kosong. Dan CPM kosong. Menjadi itu penghasilan saya itu kosong sama sekali guys. Lalu kita lihat sekarang ya. Ini adalah. Kita lihat berapa. Ini tanggal berapa aja masuknya itu. Tunggu-tunggu guys. Nah. Ini kalian lihat. Ini bulan Mei Ini baru ya. Bulan Mai tanggal 2 itu. Tetap kosong 2022 ini baru Ini sudah baru ini guys Jadi sekarang ini Ini bulan April Nah kalian lihat tanggal 26 April tahun 2022 itu kosong Padahal waktu itu berisi loh Kosong Kemudian padahal ini kalian bisa lihatnya Ini apa ini yang kok bisa dia naik ke atas lalu turun lagi Lalu nggak ada lagi Mungkin teman-teman bisa Bisa terangkan ini kepada saya Tolong berikan saya komentar kalau teman-teman bisa nah ini ini karena saya nggak pakai laptop ya guys jadi gak pakai hp jadi kita tekan tanggal 27 bulan April juga kosong tidak ada terus berapa tanggal 24 bulan April juga tidak ada tidak masuk kita lihat itu sebelumnya tanggal 18 juga kosong padahal waktu itu ada tidak, tidak ada sama sekali. Jadi, saya sekarang mendapatkan itu satu dolar. Itu entah dari mana hasilnya. Saya nggak tahu. Kita lihat, itu masuknya itu tanggal berapa aja. Hmm. Ini dia, kita nggak tahu ini tanggal berapa. Sebab ini sekarang aku pakai data, guys. Ini bulan Mei, ini kan baru-baru itu, guys. Jadi, nggak dihitung uh, bulan 22 itu juga ini enggak ada bulan 21 juga ayat tanggal 21 juga April enggak ada. Kemudian tanggal 20 nggak ada. Kemudian tanggal 20 saya dapat tanggal 20 April dapat 20 sen. 2 sen. Kalian lihat sendiri kalian bisa lihat itu udah tanggal 20 berarti maksudnya itu 2, 2 sen. Padahal itu guys tanggal sebelumnya dari 18 itu ada tapi hilang berarti dihapus sama orang pemilik YouTube itu tidak bisa diterima karena terkena spam hilang diambil sama mereka apalagi itu Oh CPM itu kan terlalu naik cepat itu berarti itu ya saya biarlah mudah-mudahan itu adalah sedekah saya nggak jadi masalah nah ini kalian bisa lihat guys bulan April itu aku mendapatkan cuma cuma satu 1 dolar jadi aku nggak tahu apa yang terjadi di dalam channel youtube saya ini seperti yang kalian lihat itu lalu aku mengadu ke sini kalian lihat ini ada komentar ini di atasnya ini ada di pojok ini ada tanda tanya di atas daripada ini ada itu uh, kolom ada komentar lalu aku mengadu ke situ dengan menceritakan masalah channel youtube aku ini gimana kok sampai menurun dan sampai membeku nggak naik-naik itu anu aku itu Oh enggak naik dolar padahal viewnya ada tetapi dolarnya enggak naik ada apa masalahnya. Lalu mereka menjawab di situ bahwa memang YouTube penghasilan itu tidak jelas, tidak menentu. Terkadang dia akan menurun dan terkadang dia akan mena menambah tergantung basic penontonnya itu. Dan juga dia mengatakan di situ bahwa uh, YouTube tidak akan menilai begitu aja. Karena YouTube itu akan menilai secara detail hasil penontonnya itu dapatnya dari mana. Jika dengan melakukan alat seperti komputer maka itu tidak dihitung. Benar-benar asli dari manusia bukan robot. Gitu kata orang oh, support YouTube partner. Nah, itu dia penghasilan saya guys, saya nggak tahu masalahnya sampai sekarang ini udah tanggal 6 Mei saya tidak masuk dolar sama sekali, beberapa video saya juga sudah agak menurun juga nonton karena saya nggak berusaha. Pertama sekali kesalahan saya saya nggak tahu, oh, setelah masalah ini, setelah masalah ini kita masuk, saya diajarkan lagi masuk ke mode selanjutnya. Ada beberapa teman yang mengatakan memberikan tutorial YouTube bahwa jangan terlalu panik ter, terhadap pendapatan Anda jika mungkin tidak masuk semua atau dolar Anda berkurang padahal itu sebenarnya tidak berkurang. Tapi menurut aku dolarku memang berkurang sudah saya pelajari secara detail bahwa ini kena spam karena saya nggak tahu mungkin salah satu ada penonton menggunakan BPM memang ada saya cium terus saya juga menonton video saya dalam dalam wifi yang sama jadi sehingga itu tidak dibolehkan oleh YouTube jadi buat teman-teman jangan kalau Se jangan curang deh gitu tapi ya kita bukan artis seperti saya penontonnya Sepi, memang saya harus berusaha kadang saya share link di di apa di Facebook memang penonton saya itu banyak yang melihat itu adalah dari dari oh, dari masuknya oh, apa namanya itu dari masuknya Facebook dan juga dari link ke mana saja, saya nggak tahu gimana saya share, nggak tahu. Jadi, itu yang menyebabkan dolar itu akan hilang. Dan saya pelajari di beberapa dari konten-konten dan -konten kreator yang lain yang sudah pintar pun memberitahu bahwa memang kita tidak boleh view sendiri video kita ataupun menggunakan VPN, karena itu akan kena flu. Burung. Jadi channel saya ini saya nggak tahu mungkin sudah kena kanker otak, mungkin atau kanker dolar, mungkin atau flu burung, mungkin saya nggak tahu. Sehingga sampai sekarang aku tidak masuk dolar. Aku sudah berusaha melaporkan ke sana kemari dan bant minta bantuan dengan teman-teman juga. Makanya aku buat video ini supaya teman-teman jelas bahwa channel YouTube saya ini masalahnya saya tidak tahu. Mungkin kalian tahu, tolong jelaskan di kolom komentar atau berikan saya pendapat lalu guys ada teman mengatakan bahwa settingannya yang salah saya beberapa lihat tutorial mengatakan bahwa itu settingan yang salah lalu kita lihat settingannya sekarang ada saya saya pilih sepanjang waktu nah start sepanjang waktu coba kita lihat sepanjang waktu ini dia Sepanjang waktu tetap estimasi pendapatan anda tetap 001. Oke, okay? tidak ada perubahan. Tapi ini kenapa ini ya? Jadi ini, ini, ini, ini, ini, ini dapat di sini ini nasib TKW ini pelak balik itu, itu dapat guys dua real. Ini, ini, ini ada naik dolarnya ini nggak tau lah ya begitulah kira-kira nah itu dia guys yang aku nggak jelas dan aku nggak paham apa penyebab daripada channel youtube aku ini mungkin teman-teman tahu tolong berikan saya petunjuk ya supaya saya bisa paham sendiri lalu saya kita pilih sekarang bulan april hanya bulan april setelah monetisasi oke okay. saya bulan saya pilih bulan april nah ini petunjuk dari teman-teman Kak. Coba pilih bulan April saja. Bulan April juga kita lihat masih sama. Estimasi Anda hanya pendapatan Anda s0,01. Jadi memang tidak ada pendapatan tersan saya guys hilang semua. Tapi yang aku kesalkan masa nggak ada soalnya aku juga ini dekat-dekat ini sudah agak nggak nonton video. Lalu aku uh, minta bantuan dengan teman-teman. Sama youtuber juga mungkin, mungkin, mungkin tidak masuk juga karena itu kesalahan karena sudah di spam atau sudah kena flu. Apa yang saya pertanyakan kepada teman-teman sekarang yang sudah pintar untuk ke ke youtube ini? Apa mungkin bisa saya perbaiki channel youtube saya ini bisa diterima lagi dan bisa muncul dolar lagi? Apakah bisa? Tolong jawab di kolom komentar ya, guys. Kalau bisa, saya akan berusaha semaksimal si mungkin, guys nah itu dia masalah dalam channel youtube saya ini jadi channel youtube ini guys tidak segampang saya bangun dan banyak tangan yang minta tolong, saya minta tolong untuk bantu-bantu lalu dititiplah salah satu teman uh, adik kita juga yang kerjanya juga youtuber kalian boleh subscribe dia di komunitas uh, channel youtube aku itu yaitu Lulur Huda La, La, Latsa lantau nggak tahu lupa saya, nah itu dia yang menyelesaikan dan sekarang udah diterima monetisasi pun jadinya kayak gini kayak kena flu gitu nggak tahu apa obatnya mungkin obat malaria atau gimana jadi teman-teman tolong saya banget jika kalian paham tolong berikan saya bantuan untuk memperbaiki channel YouTube saya ini guys bagaimana caranya kalian tahu nggak kalian tahu enggak guys kalau kalian tahu tolong beritakan, beritahu ke saya supaya saya bisa perbaiki karena kepala saya pusing membacanya itu YouTube kreator itu memberikan saya bacaan saya aja itu kalau di rumah sekolah ketika membaca itu saya ketiduran apalagi membaca itu kecil-kecil aduh mata saya sangat tapi tetap saya pelajari bagaimana karena saya perlu banget YouTube ini tapi akhirnya tidak ada memang tidak ada cara lain kecuali saya harus memang mendapatkan penonton murni seperti kaya artis dimana kita saja yang datang yang nonton video mereka tanpa mereka minta kita ditonton tanpa mereka kita dibayar di mana kita saja yang datang yang nonton video mereka tanpa mereka minta kita ditonton tanpa mereka kita dibayar tapi sekarang kita saya ngomong lagi tentang subscribe saya guys lalu subscribe saya itu mendapatkan seribu lebih seri 700 700 itu adalah di mana teman-teman sesama youtuber memberikan subscribe kepada saya lalu kenapa tidak ada satupun yang nonton